Bali ini adalah salah satu daerah yang tidak menerapkan PSBB. Ya kan? Karena itu maka aktivitas masyarakat di Bali ini sesungguhnya akan lebih longgar dibandingkan daerah-daerah lain yang telah menerapkan PSBB. Nah, kalau aktivitas yang lebih longgar ini kemudian kita wujudkan menjadi kerja-kerja yang lebih produktif dengan tetap menjaga disiplin yang kuat dalam protokol kesehatan ini maka kita berharap menjadi lebih baik karena uh, pemerintah pusat ini sebenarnya sangat ingin Bali cepat atau bahkan bisa menjadi leading untuk menormalisasi situasi ini atau dengan kata lain pemerintah pusat sebenarnya sangat ingin sekali Bali berada di depan di dalam menuju uh, new normal ini tetapi tentu kita juga harus berhati-hati ya berhati-hati mengapa karena saya katakan tadi masih ada angka-angka transmisi lokal yang bertumbuh dari hari ke hari nah ini harus kita waspadai kalau saja angka transmisi lokal ini sudah bisa kita hentikan, maka kita sesungguhnya sudah mulai menggerakkan produktivitas itu. Jadi kalaupun saya katakan tadi mulai kita produktif, tetapi produktif secara terbatas. ya Karena ada transmisi lokal yang masih bertumbuh dari hari ke hari. Mengenai New Normal satu Juni ini kan belum diputuskan oleh pemerintah, itu baru skema yang akan digagas. Tentu saja dari hari ke hari akan diikuti perkembangan. Setiap kebijakan penanganan COVID ini sifatnya sangat dinamis, ya. bisa berubah dari hari ke hari sesuai dengan dinamika COVID itu sendiri. Jadi memang banyak orang mengatakan kenapa kebijakan pemerintah berubah-ubah, ya Memang harus berubah karena dinamika COVID itu sangat tinggi. Kalau tidak berubah atau masih uh, tetap saja statis sementara dinamika COVID ini berak cepat, maka tentu akan ketinggalan. Mengenai komitmen Bali untuk mengikuti skema uh, new normal ini, tentu semua daerah harus berada dalam frame itu. Tetapi kapan mulainya, selebar mana mulainya, ini tentu memerlukan kajian masing-masing daerah ya. Yang, yang menjadi prioritas kita bersama saat ini, sebelum kita menuju kepada new normal, itu adalah: mari kita bertekad dulu, hentikan transmisi lokal ini. Ya, ini juga perlu dipahami: PMI yang datang ke Bali itu kan tidak semuanya asal Bali. Ya, laporan dari Dinas Tenaga Kerja ini, PMI yang pulang, PMI yang datang ke Bali itu. Jumlahnya sampai tanggal 21 Mei itu sebanyak empat belas ribu orang. Ya. Dari empat belas orang itu, 10.119 itu KTP Bali. Sementara 3.891 itu bukan KTP Bali, mereka tiba di Bali. Setelah itu balik ke daerahnya, setelah itu melanjutkan perjalanan, ini setiap hari seperti ini, hari ini juga datang ada 692 PMI hari ini 100 lebih itu adalah non-Bali mereka turunnya di sini setelah itu melanjutkan uh, perjalanannya ke daerah asalnya jadi yang dicatat oleh gugus tugas itu mungkin adalah yang betul-betul ke Bali, sementara yang kita catat tentu yang KTP Bali jadi berbeda jenazah yang ditangani menggunakan SOP COVID tentu saja jenazah yang meninggal kasus COVID atau ada riwayat COVID itu pasti bukan hanya itu bukan hanya soal SOP Kugus Tugas Provinsi pun memiliki tim khusus untuk menangani jenazah COVID itu dikoordinasikan oleh tim dari Korem 163 Wirasatya ya tetapi situasi di masyarakat tidak bisa seperti itu. Seringkali ada kekhawatiran ditambah dengan info-info yang berkembang di masyarakat yang seringkali mengaitkan kematian seseorang itu dengan COVID. Karena itu, masyarakat merasa khawatir. Ya, daripada kita terus meyakinkan masyarakat bahwa itu bukan COVID, lebih baik kita ikuti permintaan masyarakat untuk penanganan jenazah itu menggunakan SOP. COVID. Kalau memang itu bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, kita lakukan. Tetapi itu sesungguhnya tidak demikian. Ya. Namun harus kita pahami itulah situasi lapangan yang kita hadapi bersama-sama sebagai bagian dari ketakutan dan juga kewaspadaan masyarakat.